Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada dua syarat diterimanya amal kita kita ini sering beramal beramal kadang kala lupa kira-kira amalan kita diterima apa enggak dua syaratnya yang pertama ikhlas yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi Alaihi salatu Wasallam Bagaimana kita akan tahu bahwasanya amalan kita sesuai dengan sunnah kalau kita nggak belajar maka di sini pentingnya Al ilmu wal -amal. berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal Para jemaah umroh nih, Masya Allah, ribuan, puluhan, ribu, bahkan mungkin jutaan yang berangkat. Tapi terkadang mereka tidak belajar. Sehingga dikhawatirkan ibadah mereka mungkin ikhlas, tapi terkadang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Siapa saja yang mau berangkat umroh, belajar dulu. Jadilah jemaah umroh yang pintar dan semoga umrohnya diterima. para Fibu.